Ini lebih ringan daripada udara. Yeah. Kalau dia lebih berat daripada udara, yeah. berarti mengandung CO2 dan dia akan mengalir ke bawah. Ke bawah. Oh, jadi ciri-cirinya <coughs> itu? <ini> ya? Jadi <Berarti coughs> bahaya deh. Kalau naik ke atas seperti ini tidak terlalu berbahaya, <coughs> tapi kalau ke bawah kalau oh, dia mendelosan di bawah gitu itu berarti bahaya. Berbahaya. Ya? Oke. Okay. Mungkin bisa lihat? Yang bisa so, maka ya, maka lihat aja. Duduk aja, Pak. <coughs> Aku ingin <pengen> berdiri. <coughs> ya. <coughs> <coughs> <coughs> Jadi dia itu tidak hanya sekedar berbicara tentang salary dan timbang, Pak. Jadi dia ya. Ya ini kita terdapat 26 kawah aktif yang tersebar di tiga kabupaten yang berbeda. Paling banyak ada di Banjaran pak, termasuk timbang dan salary masuk di Papua Banjaran Ini visualnya semua kawah Jadi Banjarnegara, Negara, Wonosobo, Batang, Batang. Ya. oke. Okay. yang atas ini kawah-kawah yang ada di wilayah Batang. Kemudian yang di samping kiri ini ada di wilayah sama yang kedua di bawahnya adalah Gresik Negara dan sebelah tiga sebelah kanan ini adalah Wonosobo. Ini kawah-kawah yang dari 26 ini yang prioritas nih Pak. Ada 10 kawah yang dalam fakta sejarahnya memang selalu meletus. Ini dalam fakta sejarahnya dari 10 kawah tapi memang selalu meletus dan beberapa diantaranya memang berbentuk jiwa. Sampai dengan saat ini sudah ada 468 orang meninggal Pak. Kejadian paling memilukan tahun 79. Dengan 149 orang meninggal, kejadiannya letusan uh, kawah yang membunuh adalah kawah timbang. Itu yang perlu diluruskan ke masyarakat. Karena sampai saat ini masyarakat itu setahunnya membunuh kawah Kejadiannya kejadian letusan kawah tapi yang membunuh adalah kawah timbang. Jadi pembunuhannya bagaimana itu? Pembunuhannya dengan gas beracun. <laughs> nah, Tidak, jadi kawahnya dua. Ya. Jadi tadi yang yang jeblok? Yang ini pak, yang di sini nih. Ini kawasan timbang, kawasan timbang. Ini kawasan timbang. Ke meleto terus. Ini Silila. Uh -huh. Ini warga Kepucuan itu dulu ada di sini, Pak. Oke, okay, terus. Ketika ketika kawasan meletus, setelah harinya itu dia mengalir ke sini, Pak. Uh. Kemudian warga Kepucuan itu dia sebenarnya mau lari ke arah Pekasiran, udah bener. Secara mitigasi udah bener, Dia lari ke arah yang lebih tinggi. Karena jembatan yang ada di sini putus, kemudian melihat balik ke sini dan memutuskan lari ke arah Batur. Lah, Batur ini secara topografi dia lebih rendah daerahnya dibandingkan dengan Kepucuan. Dan pada waktu itu, karena sinilah ini mertusnya itu diawali dengan gempa terasa, terasa yang sangat besar sekali Tanah-tanah yang ada di sini merekahlah Ada rekahan tanah, gasnya tiba mengalir Melewati jalan yang dulu dipakai orang warga keputusan untuk akses ke batut Dan di sinilah orang-orang itu meninggal Terjebak oleh gas CO2 dari kawasan timbang. Karena pada waktu itu mereka tidak bisa membedakan pak Kalau dilihat kan dari, dari petanya ini juga Ini peta gas CO2 di dieng, Pak. Ini wilayah Banjar negara Kalau kita lihat garis tanda-tanda merah ini kan yang paling dominan memang ada di wilayah Banjar negara Untuk gas CO2 dengan konsentrasi yang sangat tinggi di atas 25% volume itu bisa membunuh manusia dengan sangat cepat. Itu yang terjadi kalau secara visual gitu kita tahu bahwa itu yang konsentrasi tinggi gasnya gitu. Tahu nggak? Ini visualnya. Ini normal pak. Ini yang kemarin, Pak. Bisa normal. Ini kejadian bulan Januari kemarin asapnya ke atas pak. Aman. Aman tidak e. ada CO2 kalau dia asapnya mengalir ya, seperti main. ini, nah itu ada kandungan CO2nya. Jadi ini dari ketinggian gitu ya. Iya. Yeah. Nah. Itu karena angin baru harus harus muat bu. Iya. Jadi dia bisa berubah hara dengan kecepatan angin tertentu wah. Jadi kalau dia ada angin yang gede, pas pas musim musim pancarobaan ya gede di sini itu bisa dia bisa berubah hara. Kalau Lalu dia sekarang, kandungan CO2nya tinggi dia. Ya. Tinggi. Ini warnanya apa kira-kira? Kalau sifatnya kan sebenarnya tidak, ini bukan CO2nya, Pak. Ini uap air yang diikat oleh CO2nya. CO2, -nya. CO2 -nya itu tidak berwarna, tidak berbau, juga tidak berasa. Tidak. Nah, yang tadi sampai kasih apa? Merah-merah. Merah-merah itu warnanya di apa? Merah, merah hijau, kuning, merah. Oh ini merah. Pantaslah itu merah. Ini bandingannya 2013, jadi ngalir seperti ini, Pak. Kalau dia saat ini ini dan ngalirnya nah, terus, merah, terus ya, terus, terus ya. Terus. dia merambat, merambat merambat. Merambat. merambat. merambat. Jadi mengalir sesuai dengan uh, hilir dari Kawat timbang sungai-sungai melalui sungai-sungai dari dari Kawat timbang. dan cerakanya di antara sungai-sungai yang menjadi hilir hilir dari Kawat timbang itu terdapat beberapa atau ada beberapa pemukiman warga dan 2013 sampai ke sana. Dan sampai ke sana dan itu berbahaya. ya? Berbahaya pak. Ini Terus ya kondisi ya. sekarang kalau kita bandingkan dengan yang 2013 kalau secara total kegempaannya lebih tinggi sekarang pak. Ini cuma aktivitasnya masih rendah ya, bisa bilang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013 ini kasus gempa ya, yang saat ini yang saat ini mah gempa ya dari baseline-nya Dieng itu hanya paling tinggi 10 <laughs> ini bisa sampai segini pak kondisi saat Jadi, ini terasa ya kemarin ya Ada yang ini yang terasa 33 kali pak 33 kali terasa dan sudah terekam itu 1671 gempa teknolog luka itu lebih dua kali lipat dari tahun 2013 saat krisis ini yang gempa-gempa rasa memang cenderung lebih karat timbang. Gempa-gempaannya sehingga yang terdampak itu adalah kala timbang. Jadi kalau dari kedalamannya dia lebih apa ya bisa dikatakan gempa-gempa dangkal. Tektonik lokal yang dangkal sehingga ketika dia muncul ke permukaan dia akan akan mempengaruhi kawasan timbang. Jadi kalau selari tidak tidak terpengaruh karena memang sumber gempa terasanya dia lebih jauh daripada selari lebih dekat ketimbang lebih jauh pada selari. Akan tetapi selari tetap kita kasih barrier 1 meter karena dalam faktor sejarahnya selari itu serat ke trigger oleh gempa-gempa terasa kejadian 2017 gempanya lebih condong ketimbang, Akan tetapi ketika mata kita mengarah ke sana semua yang meletus selari. Itulah susahnya letusan kreatif Salah satu karakteristik atau tipe letusan dari gunung api dia ini. Semacam. yang Ayo. basarnas nabrak itu loh pak Ayo. dia kan mau ke sini yang belas itu selera itu yang meletus jadi basarnas mau ke sini mau ya kan malah yang heli itu ya pak ya. Nah, yang selera itu jen -jen ini. Oh, ya. kemudian oh, ya. ini ya, ini pak simpulannya ini kalau gas 2 ketika gas kita tidak bagus atau ketika kita oh, lengah masing. dengan becana dan sebagainya ya ini pak yang akan terjadi kepada terhadap manusia dengan konsentrasi gas yang sangat tinggi tadi, yang warna-warna merah tadi dia bisa mematikannya 1 iya, meter, Sama Pak, atas. dari bawah berarti kalau kita di atasnya nggak sebenarnya enggak, nah, enggak, jadi enggak, kalau kita enggak, lihat, ini apa, mayatnya ini dia salah, Pak, dalam melakukan pertolongan jadi mereka itu menurutnya seperti orang jatuh dia nolong kena lagi ini jatuh jatuh jadi seperti gitu. bertumpuk dalam satu garis yang sama oh, jadi itu cepet ya cepet pak jadi paman gini, langsung menyedot kan? gitu langsung, langsung langsung langsung itu kurang detik pak kalau kasus sumur yang tua mau diperbaiki orang turun katanya butuh jam jam jadi saya waktu saya begitu teb pak mati oh, langsung mati ya kemarin kita uji coba dengan, uh, untuk mendeteksi um, gas dengan pn di awak sedang itu konsentrasi batu bauh saya itu mematikan 3 detik pak Iya, pakai teks. Cinggi coba mati, coba? Ayam. Ayam. Boleh <alakaf mulian> ya. itu, Pak. Kita pakai gini, memastikan pakai linji <t botheredrí> biasa. Cepetamu <kita> <s up> oh, <gular> <mulianya>. Untuk kemudian ke <gulian> masyarakat, Pak. Masyarakat yang ngeyel itu harus dibutkan dengan itu, Pak. Kalau enggak, ya, itu uh, bahaya sekali. Tapi visual ]isa. ini sebenarnya untuk edukasi? Kurang. Ya, terlalu kejam ya, Pak? Kejam. Kalau saya bilangnya, kalau siang terusnya bagus atau bagus iya yeah. memang kejap dilihatnya sakit, tapi Yaitu, kutur. yeah. Yeah, itu tadi kan kutur iya iya bener iya benar. ininya harus imajin aslinya harus bagus kameranya bagus juga temen 7 bulan iya pak kameranya bagus menanggap bagus. itu udah diedit, edit, betul jadi sebenarnya sudah tadi ya itu tadi pak yang saya bilang sebenarnya mereka mitigasinya sudah bener dia mau lari ke Pekasiran yang lebih tinggi karena jembatannya itu kutus oleh lahar si lari mereka balik balik ke desa mereka kemudian. Um, memutuskan arah ke arah Batur, karena mereka mikirnya Batur itu kan pusat keramaian, cari akomodasi, logistik juga mudah, mm -hmm. cari pertolongan juga mudah dan sebagainya. Tidak tahu ya itu adalah lembah mm -hmm. dari kawah timbang Ikutan rekap pak, yang hari ya. ini. ini <laughs> jadi tempat ini, tempat ini sebenarnya 147 pak. orang yang baru <laughs> terpuculkan. Alasan guru SMP Batu mau menolong. Ya, ya ini ya, tadi, tadi. ya itu dua orang meninggal. Ya. meninggal. Dan yang sopirnya ini, Pak, ini meninggalnya di mobil seperti ini, Pak. Jadi mobil itu juga tidak bisa menyala kalau kena kedua, Dia hmm. akan mati, karena mobil Segini. kan butuh perapian Segini. untuk menghidupkan mesin. Iya. Ketika dia kena kedua mobil itu nggak bisa hidup. Jadi, hmm. uh, namanya tuh bahwa atau saya lupa sopirnya apa. Hizam ini, dia meninggalnya di mobil seperti ini. Karena dia mau menghidupkan mobil itu nggak bisa. Mobilnya mati itu kejadian juga pernah kejadian 2013 sama pak ketika mobil menerobos aliran jauh jauhnya tadi itu langsung mati seketika mobilnya ya. alhamdulillah orang tidak mati karena sudah kita beri edukasi tentang penyelamatan ya seperti ini. kemarin 2013 kita nonton jalan dari jembawa pak sampai jam lima untuk apa aliran kena terbentuk di 2000 meter ya Ya itu tahun itu jalan provinsi pak saya pakai mobil sambil pakai berjengkal ratus pak di mobil mati kita turun kemarin yang kemarin Bikannya ya alhamdulillah terselamatkan banyak Betul Pak Om. Alatnya kita itu <tuk> <tuk> yang BPD, ready-nya peralatan pemadaman. Sekarang dari ya, evakuasinya, ya. evakuasinya salah satunya itu. Makanya masyarakat kadang-kadang kita bantu untuk edukasi, pelatihan komunitas. Ini sudah kita tahu desa-desa tangguh ya. yang ada di sini. Surderejo, Ngringarno, desa tanggunya ya latihan. Iya, bagian <tuk> yang pelatihan itu setahun dua kali aja cukup berse. Hmm. Karena hmm. itu akan reminding ini tindros kepada mereka agar mereka aware dan ini setiap saat. Yeah. Jadi kalau latihan, kalau enggak latihan itu komjen <tuk> enggak latihan kok ya. Badannya ora ketok. Ih, kelihatan biar kelihatan. Jadi dia begitu sek sek sek. Iya, yeah. dia meninggal kepenanya apa? disebut sama aja itu itu yang saksi hidup yang kita wawancara pada waktu itu karena tidak bisa membedakan antara kabut yang seperti ini Mereka. Pak itu Mereka. dengan awan gas co ya? itu sama secara fisik sama tapi traumatiknya kan kan kalau orang lihat kabut ya jadi ya dermatiknya ya, ya, benar pak. Dan uh, untuk sama krisis ki yang ini eh Pak kita akan itu sama GM untuk uh, medikasi, edukasi dari SD sampai tingkat SMP Pak hmm. Jadi, Udah jalan ya? Sudah, sudah. Ya, Pak. apa deh? Sudah. Apa? Sini-sini. Berapa, kalau dari Yenengah saja kami sudah melakukan eksplorasi bergabungannya, hmm. juga sudah ya. mengenangkan petok bojom revakuasinya ke desa sebelah. Itu hmm. yang dibutuhkan apa? Hmm. Yang dibutuhkan ya, Pak. Betul uh, sementara kami buat pihak semen... uh, sementara. Hmm. Jadi, di situ kami hanya pakai tabung, hmm. dan juga pakai um, kertas yang dilamikasi, itu memakai yang dari besi. itu sifatnya. Oh, tapi sih kursi enggak sana. Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Tapi kalau yang aluminium, mas enggak. Jadi aluminium. Aluminium. Bogave, aluminium, Mas. Bogave paling tapi. Ah. Balikrah jadi duit atau. Oh, diwaris. Nih, buat ke waris. Dibikin ya. Dibikin kira-kira butuhnya berapa? Saya sponsorin. Oke, borau kayak dipakai plat yeah. mobil yeah. itu, plat <laughs> mobil itu, ceklog oh, uh, uh. gitu. Uh. kalau perlu ya kerja sama kalau ceklogannya plat mobil <laughs> itu ya, diajak teman-teman cari apa desainnya, gawe desainnya. tapi berbagai tinggal aja sampai jual KKN, yeah. yeah. terus dibuat yang proporsional bagus ya apa namanya adicat, gitu terus di permanen dan kokoh. Karena kokoh itu penting, kadang-kadang orang dari di Bambudok ditentangkan iya. karena itu <laughs> kokoh, kokoh sehingga nanti mengedukasi semua orang. Nah kami kira-kira kira butuh berapa. Jadi nah, keseluruhan itu nanti ada yang nyari materialnya ya, dibuat. Plot nomornya gitu. Itu lebih awet itu masih? Iya, sudah ada. Masih berapa hari? Uh, besok. satu kami sudah menarik perpanjangan seminggu. seminggu. Oh. <laughs> Kalau temannya gubernur tadi terkait pekerjaan tambahan. Oke. Oke, berarti. Ya, memang keputusannya simpel audio oke oke. Oke, oke Oke, oke aku ini disini di pemerintah walaupun pemerintah wane tak dan ya misalnya oke oke aku sudah ditarik pak terserah wong, soal pengabdian tak terjadi oke pak bisa pemetaannya pak kami tidak-dekat aja Pak decision making Proses itu Ini tantangan, Pak Wani orang, Wani, kalau itu di sampai 1 bulan lagi, siap, Pak kalau perlu saya minta ke bu rektor nanti ini bagian boleh, menggantikan ya, mata kuliah Rek. ini, mana bro? boleh boleh boleh boleh itu boleh itu boleh, saya materialis pasar. boleh boleh boleh dipropose, kalau perlu nulis surat ke siapa pendamping, nggak percaya? TPA, TPA, TPL. saya ditugasi sama Anu Ketua ngomong kagama, orang yang tugas itu adalah gubernuri. Eh, akhirnya Nira. Ketua ngomong kagama, Pak, ini kan kita udah mau selesai tapi ada masalah ini dibicarakan di sana dan ini butuh. Seperti itu. Maka, kan boleh di-extend nggak? Berarti saya minta di extend teman teman mana, Pak? tahu belum tau ya, Riana di dalam mulai, Pak. Iya, ada di-extend mengerjakan ini untuk membuat rambu ragu disenanti begini tak jaminin tuh. Wanita lihat wajah 2 dari kamar ya. Wah, ini pak. berani ya. Ini pak. dari dekat seperti ya. Berani siapa ini? Kalian ini berdua di Oh, kalau oh, oh, nggak ikut ke sini maka Orang salah satu sih <tuh>. aja <tuh> yang kekuasa Kalau kamu ada nggak ada pemimpinnya Terus kalian ini dalam keadaan darurat ada gas Tinggal 5 orang ini Dan rasa ada pemimpinnya, gimana Anda membuat mem Oh saya menuju Hah? Saya menuju dia Paling keren bro Oke Paling keren bro Oke, apa yang jadi pemimpin Orang saya, gue peminuh barang malang ini Pertanyaan penuhin, bagaimana stafu Memunuhin, mungkin ada tembur ini juga banyak pengamatan seperti ini ini di kuncinya kok? enggak, ini oh. ada. <laughs> alat detektornya alat <laughs> detektornya bagi rata, nggak jodohnya jadi kan kalau keluar-barang, air, iya, kayak ya, ya. ya. alir, alir ya. mencari tempat yang paling mas. 2013. 2013, 2013. 2013. 2013 ini sebenarnya 2013, kita pengamatan ini malah gempa pak jadi pengungsinya kita 5000 jadi berbarengan. Jadi berbarengan. Jadi pengungsinya justru saking banyak. Kawan-kawan BPD kan ada kan? tuh. Ya. Uh, ya ilmu pengetahuan soal ini kan cukup. Ya? cukup Artinya untuk di disampaikan kepada masyarakat itu kan oke. Okay. Masyarakat kalau kearifan lokalnya cukup, cukup bagus. Ya? Ya, ada, jadi ya. mereka kalau udah kayak gini mereka oh, sinar ya, ya, ini ada ya. detektornya ya. Ada iya pak. Jadi ini. Nah ini bukti ya, pak. Oh ini Sarang ya. Cara dia masih jauh kan. Udah ada, masih tinggi kan huh? Tinggi ini kan? Piro? Di atas 0,5 pak Ini 0,6 Ah ini nah tinggi misalnya? Tinggi, tinggi, ini tidak berbahaya Ini 0,5 masih tidak bahaya Berbahaya nah, pak, sudah berbahaya 0,5 bahaya? Bahaya Terus? itu awak oh, aliran putihnya masih di sana pak. Padahal di sini kan tidak ya, ada aliran putih di tiket sensor ini. Berarti okay. ini kalau masuk ke yang putih iya. itu Wah, naik. Ya? Oh, nah, nah, nah, itu nah itu langsung. langsung nah bahaya, itu masih jauh tuh pak. Zaman tuh ranyubun aku tuh. Dia pakai nah, pak. Nah, Tapi nah, berat pak. Nah, kalau lewat melewati itu berat pak. Rasanya. Ada apa? Ada Kita pernah sih itu saya pakai pernah pak, nah, Kita nah, mengukur nah, ini nah, bunyi, nah, Burung lewat mati jadi cepat. Langsung mati langsung mati pak. Pak, <tik> Tidak, nggak lah, masuk berat, Pak. Berat Pak. Iya, ya, bera, Pak. Masa, kayak bera, masa, bera. Raya bera. Raya masa tukuhnya lebih berat. Jalan di air, Pak. Kayak air ini, ya. ya. Jalan bera. di air gitu, Pak. Berat, nih. Masa Gowisang tajam. Kita fasilitasi beritika, Pak. Oh, di fasilitasi, Pak. Ngomong di menjaya Jaya, menjawab Jawa berkata, Pak. <tik> Selamat <tik> apa-apa. <tik> Ngerasa air ini sampai dulu, 2013 ini sampe 2000 meter melintasi jalan ini pak 2000 meter lebih dari 2000 meter tuh jalanan dia? iya melintasi jalan ini sudah kita tutup, jalanan itu berdua ada gak yang secara kimia dia di nitralkan loh? omonginnya itu matahari pak Cah, masih matahari kalau dia terlih, mahasis itu dia hilang terlulih, kalau matahari digantikan apa? Center juga nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak nggak bisa, nggak nggak Sensor c ternyata oh, baru satu, baru satu ya. Yang ini, ini poin dua yang imun ya, yang cincin ciro ya. ya. ya. ya. ya. ya. Nah, ini Tidak. tadi saya sudah kontak ke bagian biru dulu, rata daniel, <laughs> gak bisa ke Seskenya. tolong percepatan penambahan sensor, parah nggak, Mas? mahal kita harus sembol pokkamos itu sampai berapa bang? sampai yang saya gini aja, trigger yang kita... yang mahalnya piro, mahal sekitar 45 juta apa pak? ayah itu. gini atau piro mahal, bagi ini 4 buah mahal ini mahal, ini mahal gue memang mengaruh oh ya, iya iya aku lima juta larang ke wargan khas larang ini bukan ukuran harga itu detail itu orang orang-orang di tapi nyawa satu manusia itu lebih mahal pak dari segala apa justru itu, makanya 45 juta itu menurutnya, oh, botuk usuk pula Oh, ya. nah, terus yang nah, aku kan mewakili gitu. Cuman kalau kemudian katakan ya dari lembaga, wah berapa enggak ada, no, oh, nggak tahu, oke. 45 <laughs> juta murah kan enggak dewi sahabat. Nah itu murah tapi. Jadi berapa? Gas <laughs> sensor co2 sama disangkai kan berserindu. Ya. Nah, tapi tadi idenya kalau enggak itu dulu. Eh, kamera infrared bisa nggak itu ya? jadi begitu di itu di itu dikonversi jadi suara yes, sehingga publik ya, pantangnya dari sini Pak. ya Pak pantangnya dari sini ya seperti itu ngeboh dengan sudah jadi dari riset jadi membuat apa jendingnya sensor ya yang kemudian alatnya hmm. itu nempel ke CO2 terus kemudian dikonversi menjadi suara sehingga publik tahu Gila, ada, e, kan. Biasanya seperti ini kan ada gas-gas berdiri Kalau kebakaran biasanya <tuk> wiwi wiwi wiwi, terus ya kan, di pukul yang lalu, itu, karena itu, karena berita. Sudah itu. Karena itu, karena berita itu, karena apa Karena landslide itu. Gurumu toh? Iya, itu buat. Sekarang ditiru, eh radit, ditemukan ulang, ditemukan ulang, amati, kata yang modifikasi, kata yang modifikasi, dijual. Itu lensa lain. Nah sekarang ada yang gas ya Mas ya. Kalau gas ini menurut saya, ini penting, ini penting. ini Pak yang kita di sini. Ini full. Nah makanya umpama ya umpama ngasih lagi kawan-kawan mahasiswa yang tertarik tadi dengan awal bisa nggak dikonversi jadi suara sehingga orang tahu dua, ketika kemudian itu pendek kan, satu meter paling ya, tinggi gitu yang itu lebih ya. tinggi tapi ada tinggi bisa nggak ya. kemudian itu dipotret kamera ya, ya terserah infrared atau apapun gitu ya sehingga ketika terjadi suatu titi titi tempatnya di sana dikirim turun jumun tetap pikir, turunnya wow. mau coba cek gitu terus akhirnya ke, ketangkap spasialnya, luas luas luas di situ, langsung di situ sinyalnya bro canggih lidi gitu, cakil Indonesia kayak demen menginet terus piye bro, wah terus masih mau ngebelas belas, apa salah belas? Tertib, maksudnya maksud maksudku, umpama seperti itu, terjadi suatu tak, tak, tak, tak, informasinya cepat, cepat itu menyelamatkan nyawa, ya. menyelamatkan nyawa. Nah, saya nah, data gempa tadi, kembali ke data tuk, gempa tadi. Tuk. Data gempa, gempa ya, yang nah, terus ada satu kaitannya DAPT. Nah itu. Wih, kudunya ya, nah, anu, wik. data gempa hmm. masih, kok, ya, orang lamaran, kudunya seperangkat, wih. Yang gempa ini kan juga turut mengawasi kejadian gempanya. Ya, Bmkg jadi ya. ya. berapa mb? Ya. Analisa kami dari untuk satu januari hmm. sampai hari ini itu total ada 17 gempa. 17 gempa ya. ya. Oke. Okay. Uh, Magnitudennya itu uh, kecil ya, tapi hmm. kebanyakan dirasakan. Okay. Untuk di daerah Batu Rend. Batu Rend. Makanya sebenarnya spot-spot daerah berbahayanya hmm. kan dalam ya, ya, kan ya, sudah ada ya. Maka nah, rambu, rambu itu penting kan? Nah, yang ini oh, setelah dibawa permukaan, Kedalamannya itu antara 10 km sampai ada terdangkalan. 6 km. Nah, tadi tadi sudah saya diskusikan tadi bisa ini ditandai, ini itu tergantung pada besarnya goyang, tapi kejadiannya serius enggak, artinya ada ketendungan lain enggak. Kita akan menggambarkan magma itu sedang bergerak naik apa enggak. Hmm. Nah kalau ini bisa tergambarkan itu, nanti potenya berasal tanggal, maka kita tahu sebenarnya magmanya sedang naik apa enggak. Kalau sedang ini terjadi gerakannya naik, berarti dia magma naik. Nah ini nanti berkaitan dengan emisi CO2. Nah ini yang sedang nanti biar bagi akan itu Yeah. Untuk, untuk sementara penyebarannya kan, kalau dari BMKG analisanya itu pertama gempa tanggal 10 jam 3 pagi ya yeah, Pak ya. Kami langsung koordinasi dengan yeah. POS PGA untuk tahu apakah dirasakan atau tidak. Mm. Untuk tanggal-tanggal awal Januari itu kejadiannya ada di sini Pak. Rata-rata mengumpul di sini, kemudian akhir-akhir ini gempanya mulai mengembar ke daerah sini. Kalau ini Migrasi ke daerah oh, gitu. yeah dan nah, hari tinggal dicocokkan model faultnya, nya di sini fault daerah vault, vault juga, patahan hmm. Hmm. nah, patahannya ini apakah memang ada aktivasi atau tidak juga karena hmm. bisa berguna ini yang sedang kita tafsirkan, makanya tadi kami minta tolong kejadian event itu frekuensinya bergeser hmm. ini kalau teman-teman di Geologi itu yeah. bisa ikut analisis bagus kalau manualnya gini yeah. si elektronik kan seperti apa? itu bisa menjadi kalau nanti dosainya diajak Waktu Lulus orang pakai kertu kagamu bro, pesawat bisa diskon Loh, Penting mahasiswa 10%, 10%. agama <laughs> diskon Diskon itu Disko kan penting kan? Lebih penting, Lebih penting. Lebih penting diskon Pak Kakak diskon stiker Ya, siap. Begini ya. Di sini kalau rambut-rambut Pak itu jadi masalahnya ada banyak. Jadi kalau kita pernah masang di sini, kita kan masang banyak sekali rambut. Awas gas beracun. Itu kita pasang 3 hari hilang, Pak. <tuk> itu kan 3 apa? tulisan pelang itu besar. Oh. Di itu ada rambut-rambut. sebenarnya kita memberikan edukasi. Setelah saya asesmen tanyain, itu Mas, kan dipasang lemah kurgani mudul jadi murah pak jadi ada berapa pak gitu? nanti tetap ada kita omongin betul pak mudun gak mudun itu kan <laughs> ya itu biar kawan kawan juga mengedukasi ke masyarakat gitu. ya. Ya. jadi ya. masyarakat itu antara satu nilai ekonomis dengan mitigasi bahaya gitu Nah, seperti itu kondisinya. yang di Sileri dulunya 100 meter, sekarang udah dipindah sendiri, dia 300 meter maju lagi Wak. jadi banyak yang rambu-rambu kita pasang nah, tapi, ini. Gini, gini dari Jawat ya. kan. <laughs> nanti sampai ya, Pak Jawat kan bisa bicara ya. gini ini mundur, lah. Ya. Ya. Nah pada saat mundur itu kita katakan inspeksi ya, ya. lupa padahal kok hilang, warga. keluarga lagi di video, sampai Pasamen ada yang hilangnya di video ya, tindidak, wah, hilang di mana kapatok itu? di oh, no. sana gitu. yeah. oh, kelihatannya ada di sana mari kawan-kawan, kita ke sana oh, ngomong, no. ya ada di lagu nih saya Wih. tapi ngomong, drama ini itu di video, kan di edukasi lho ini hilang, pa, pak, kok hilang, nopo? ini hilang, di lemahnya kalau mudun nah terus, ini anak-anak bahaya, tapi ya, pilih lemah Gitu, kan? itu edukasinya, bahasa sederhana itu kalau di-upload itu semua orang sudah akan tahu nanti secara sosial dia akan tarik menarik tekan-menekan gitu kan agar kenyal informasinya itu kekenyalan informasi itu yang membuat nanti insidenya dapat internalisasinya dapat kemudian mereka sadar kalau tidak oh, mahal ya, kan? semua hal kita mengedukasi orang sekitar sini agar tanaman kerasnya jangan dipotong nah, gitu. kentang-kentangmu itu ya ini kasihlah space untuk nahan tanah itu, itu sulit kalau enggak kan nanti ya apa dibanis kegawatan itu iya. pasti akan menyertai mereka dan nanti kalau sudah terjadi sesuatu yang berat ya kita kan enggak bisa apa-apa sudah angkat tanah coba tanam keliru aja bahaya si jeruk Yeah. Hmm. itu hmm. kan itu yeah. ya, karena pohon terlalu banyak yeah. kan yeah. Muali, yeah. jadi ternyata juga gitu, ya, ilmu tanahnya juga mesti nerti kan Dan kibur, gitu, kan yang bisa pernah hmm. jadi anak keurutanannya nanti ngerti nerti gitu, yes. nampir pas oboran yeah. juga yeah. buat apa penampungan <coughs> air di atas yang berbahaya gitu oh. ya okay, matahun mas ada lagi pak, uh, kan selama ini kerja <coughs> <sama> dengan <coughs> <pilih, coughs> provinsi <coughs> Terus, motor nah, kita duduk, begitu di provinsi, iya? Kita kok provinsi provinsi provinsi kita pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, sini pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, pinjam, kita mitigasi itu untuk apa namanya? Mahkota barang itu mobil, kan rusak gitu. Mobil, jangan pokoknya saya Jadi ini ke pos nih, Jadi apa? untuk berat-berat Tapi, minta tapi, tapi, sampai. tapi, Bupati tidak kasih anggaran ke saya. Siap, dan urut nane tadi saya tanya, "Besok sulung ketemu Ani, saya saya, Pak. sampai nusul merah, wadhir, wadhir, wadhir, wadhir, wadhir, tambah Tapi kayak sama kas berani wadhir, wadhir, wadhir, wadhir, wadhir, wadhir, gitu asalkan jangan mobil pak itu <gih> <gih> pak, biasanya kita bertingu, beratus, untuk sosialisasi mana, pelatihan di mana itu terbuka atau <gih> bak tertutup <atau> <gih> kalau biasanya tertutup pak, karena untuk melindungi alat-alat itu. oh <gih> <biasa>. <gih> ya, mobil oh, oh, iya anu apa jenis? Yang itu buat, ya. bukanya kanan kiri. langsung bisa, ya. hmm. Hmm. artinya Tapi, ya, jangan aja ke apa, Kadan geologi dulu, dan geologi. Ya, pernah, apa dulu, kan ada yang lelangan mobil yang bekas pejabat itu. Hmm. Tapi, daripada hmm. apa namanya, yang gak terpakai kan? Terpakai, kan? Dalam kan. pos itu, di, di sirkus aja aja, pos-pos yang memang Tuh, kegiatannya ramai, kegiatannya ramai, kegiatannya bos. Hah? kegiatannya bos. Heeh, kegiatannya bos. Heeh, kegiatannya bos. yang kegiatannya bos. yang makanya tadi saya bilang kebutuhan macam itu tuh disensek kas aja nggak apa-apa. Sebenarnya kalau itu tidak bisa kita selesai ya lalu BBM masih kayak anjuran untuk kondisi iya iya daruratnya daruratan itu karena sering periode itu terusan itu kan harus setahun adalah urusan. Nah yang kini-kini ini kan baru ada baru dibutuhkan kan setelah kekiran, tidak korban terus kemudian orang baru lucu macam-macam, marah-marah, kamu biasa. Ada dengan teknologi-teknologi yang tinggi, dengan pemabuhan SDF yang bagus, kita hanya bisa menjaga, oke, ya eh, susah, sihat. Pak, yang aja. Ya, bang. Ayo, Pak, ayo fotonya. Tidak, taca Oh, siap. Gini-gini, iya. tangan foto, gini, gini, gini. Gila, no, tantangannya yang ngomong, ya. Masih. Makasih, Ya Dari aja sih, Ya, Iya, jadi dari informasi BMKG kan terjadi gempa tektoniknya agak, frekuensinya agak banyak Dan kemudian ada eh, gas CO2 yang perlu diwaspadai Maka dari badan geologi termasuk kawan-kawan oh, yang ahli yang hari ini selalu ngintip Seluruh lokasi yang ada di Dieng ini semua siaga, BBBD-nya siaga, hari ini coba kita cek Uh, pengalaman kita di 2013, ya. 2013 itu juga uh, pernah muncul gasnya dan per masyarakat perlu diedukasi karena gas CO2 itu kalau keluar ternyata ciri-ciri fisiknya nggak kelihatan. Nah ini kalau ada mendung kayak gini, orang sudah sulit membedakan ini. Ternyata ada ilmunya juga, kalau gasnya itu naik ke atas itu aman. Tapi kalau dia bergeraknya ke samping, itu ciri-ciri ada CO2-nya. Ini masyarakat mesti edukasi. Di edukasi ini karena ada mahasiswa TKN dari UGM, saya minta untuk buat rambu-rambu, masyarakat dijelaskan dan rambu-rambunya jangan dipindah, karena ada pengalaman dari kawan-kawan waktu rambu-rambu dipindah, Pak, ini harga tanahnya jatuh Pak itu, nah, ini masyarakat harus edukasi ingat loh bahaya loh, tahun berapa yang meninggal banyak 79. 79 itu 149, 49 loh, dan itu dulu terkenal hampir seluruh dunia, semua dunia. orang tahu ugas beracun, semua orang jatuh dan uji coba dari kawan-kawan itu kalau diunggas berapa detik pak meninggal pak? Tiga, tiga detik pak. Tiga detik. Tiga detik. Dan polanya ternyata bisa di, dihitung secara saintifik. Itu tingginya tidak ya rata-rata satu meteran. Gitu. Dan ketika foto-foto korban yang tahun 79 jatuh itu jatuhnya itu orang seperti nolong begini jatuh berantai itu. Dan ternyata betul mereka nolong ke bawah Megang, itu ngirup itu. yang nggak tahu kalau manusia berapa detik, tapi kira-kira kan ya, susul so -so lah ya, sama gitu. Itu meninggalnya cepat. Ini berarti bahaya. Nah kita kasih edukasi, tapi nggak perlu takut masyarakat, karena hidupnya memang di wilayah ini. Kalau nanti kita edukasi bisa, peralatannya bisa lebih canggih itu harusnya bagus. Ternyata alat deteksinya juga cuma satu. Ini mohon pada badan geologi untuk ditambah. Kita pemangku nyumbang juga mau gitu. Ini penting soalnya untuk e, masyarakat kita amankan hanya menjadi dia. Oke, terima kasih. Terima kasih.